Tomat yang murah meriah. Oke okay, terima kasih untuk kali ini di channel Harimoto Kreasi Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Oke okay guys thank you very much. Oke, okay, itu kita pentingkan, guys. Penambahan dasarnya ini harus irit guys. Dan ini seperti ini. Oke, okay. ini akan saya taruh di sini.